Ryusei memperkenalkan dirinya sebagai aktor muda berbakat lewat debut dalam serial Super Sentai pada 2014 Dengan usianya yang bertambah matang aktor terkenal naungan agensi Starduck Promotion ini juga semakin produktif dengan membidangi banyak drama bahkan film layar lebar Dari sekian judul drama dan film yang diperankannya ini dia drama dan film Ryusei Yokohama yang cocok temani harimu iseki sobito of the day film ini berdasarkan kisah nyata empat anggota Jepang yaitu Green Jin adalah produsen Green dan adiknya hide adalah anggota utama grup tersebut lagu mereka kisaki dirilis sebagai tanggal 17 single menjadi hits besar itu dan tiga anggota lainnya memiliki pekerjaan lainnya termasuk ke bekerja sebagai dokter gigi Chimeko Ishita ini yomu hanashi. Junko Harumi pernah menjadi murid teladan selama masa SMP dan SMA-nya. Dia gagal masuk Universitas Tokyo yang bergengsi dan hidupnya tidak berjalan mulus sejak itu. Dia kesulitan menemukan pekerjaan dan memiliki hubungan romantis. Sekarang, pada usia 31 tahun, dia bekerja sebagai guru di sebuah lembaga swasta. Tiga pria yang memiliki tipe berbeda muncul di depannya. Bukan nomor record. Mikoto adalah seorang pria berusia 25 tahun dan telah bekerja sebagai teknisi medis darurat selama 3 tahun terakhir. Mikoto juga memiliki kemampuan khusus. Ketika dia menyentuh seseorang dengan tangannya, dia bisa melihat saat terakhir dalam hidup orang itu. Keluarga Mikoto terdiri dari ibu tirinya dan tiga step siblings. demokuru demoai (CKD) Pandawa waru bercerita mengenai tentang Miss Panda yang memiliki kekuatan fisik yang luar biasa dia ditemani dan juga dikontrol oleh pengawasnya yang bertugas sebagai penjaganya Miss panda dan juga pengawasnya diberi tugas oleh Mr. no Compliance. tugas yang diberikan oleh Mr. no compliance tujuan untuk mengungkapkan apa yang tidak diselidiki dan diketahui oleh media serta polisi. Wilker and Blackbeard. Okamisojotokuroji. Seorang wanita yang bernama Erika Sinohara adalah siswa baru sekolah sma nya. Saat berbicara dengan teman-temannya, Erika Sinohara berbohong bahwa dia telah mempunyai seorang pacar, walaupun pada kenyataannya Erika Sinohara masih menjomblo atau tidak mempunyai pacar. Janning kata Omoy oh film ini merupakan film romantis yang galau karena semua cerita para tokoh utamanya bertepuk sebelah tangan sakit pitak berdarah meskipun tema ceritanya sama yaitu cinta bertepuk sebelah tangan akan tetapi penyajian cerita cintanya itu berbeda total akan ada tujuh cerita berbeda siap-siapnya sekalau anda pernah merasakannya di no Iru, Tosokan Sakura yang baru saja lulus dari universitas mulai bekerja di sebuah perpustakaan Ikatsuragi Perfektur Nara dia bingung dengan pekerjaan barunya dan lingkungannya yang asing pada suatu hari seorang wanita tua Reiko mengunjungi perpustakaan tersebut dan menunjukkan Sakura foto tua seorang pria dan seorang wanita Sakura membawanya ke tempat foto itu diambil Reiko kadang membawa foto lain dan Sakura membawanya ke tempat foto diambil Saat melakukan ini, Sakura belajar tentang sejarah dan budaya Katsuragi Dia juga berbicara dengan penduduk dan tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa